Selamat pagi Sekarang jam setengah lima Hari ini Hari Aku tinggal di Jepang Enggak <laughs> sih Hari ini Edi pulang kampung Berarti ke Indonesia Tapi Kali ini aku enggak bisa ikut Apalagi Meru-Cham Soalnya meru Belum selesai imunisasi Jadi kali ini Kita enggak ikut ya kenapa aku bangun jam sugini sugini sebenernya minum sui deh ya lagi minum susu Sebenarnya kita juga mau ikut eddy tapi ya biar aman ya lain kali aja benar-benar sui deh nah Penerja itu adalah masih umur pulang bulan bulan Jadi ya Edi juga kesepian gitu Sayang banget kan dia Tapi Edi ada tugas di Indonesia Mau bangun bisnis gitu Sekarang ada waktu kan soalnya dia dapat cuti Kesempatannya cocok gitu jadi, ya pergi. Aku juga udah bilang, "Oke, okay gitu." Jadi, hatinya udah siap, tapi sebenarnya enggak siap-siap gitu ya. Tapi, apa boleh buah? Gimana? Sudah siap? Belumlah. Aku, hati aku yang belum siap sayang. Barang-barang mah sudah siap semua. Eh, eh. Kamu terlalu bangun. Soalnya aku mahu hmm. susui. Susui aku juga dong. <laughs> eh, makan dulu. Woi. Mereka berdua mentahu. Indonesia. Tapi jang ga pagi ini buat jam, jam 5 saya. Ya. Terus setengah 5. Jam berapa kalau berangkat? Jam 5 Jam Pesawat. ya, oh, 5. pesawatnya jam Oh, jangan. aja ya tinggal. Ya, yeah, oh, yeah. jadi kita bersama kita tinggal lima menit sayang oh iya jadi kurang banyak aku mau makan nih kak oh enggak ya oke sama aja ada ini nggak apa mangkok ayo ya mau cantik ya ya tidur aku mau cuci Musik -musik Semuanya ya, ya. Terima kasih. Wow. Masih dingin ya Masih dingin ya <tuh> Syukurlah Waktu menyesuaikan kan? Oh. Jadi aku bangun juga kalau enggak mungkin tidur deh aku Syukurlah kamu bisa makan bareng sama aku ya <tuh> Iya deh Bahasa Indonesia nya telur ikan kami ya Tepat itu ikan, tapi muntah Mentai ko Kamu suka itu? Cuka ha. Kuri hatanya geros kan? Ya, Nguri gitu. emang makanan Jepang kan emang begitu kan Itadakimasu Sarapan seadanya aja yang penting Bisa sarapan bareng so, Soalnya ah. tuh jam 9, nanti transit di Singapura oh, jam 9, jadi masih ada waktu ya tapi dua jam sebelumnya ya yeah, sebelum iya, ya hmm. narita kan? <gasps> jauh jauh kan? Ya, lumayan lah jadi kapan kamu pulang ya? gak tau sayang, masih belum berang, pasti <laughs> kampung dah sebelum medican lahir hmm. kamu pergi ke indonesia kan? Hmm. waktu aku masih hamil hmm. tapi kali ini dia kan udah <laughs> Kurar, tapi kalau perang kering nanti cair lagi gimana rasanya Kak Bu? Lagian, mau sekalian bawa medication ke sana kan vaksinnya belum, vaksinnya imunisasinya belum lengket ya? Yeah, iya, yeah, iya, yeah. iya Kata dokter kata. Kan belum boleh mm -hmm. belum boleh mm. Biar aman, biar lain kali aja Nunggu 1-2 bulan lagi lah Iya, bulan ini juga ada imunisasi loh Iya, 1-2 bulan lagi kan? Hmm. Dan nanti pas aku pulang ke sini, hmm. imunisasinya udah lengkap, kita langsung berangkat. Iya, jadi jalan-jalan pertama gitu ya. Siapkan jalan-jalan, satu itu. Iya, uh, <laughs> iya, <laughs> Kali aku ini mau? kamu jalan-jalan enggak? Bisnis, bisnis, bisnis. Karena aku mau buka ruangan kerja, buat hmm. orang Indonesia. Hmm, ah, tapi lama ya, kali ini satu bulan cepat lewat mm -hmm. waktu itu tapi kalian ini nggak tahu sampai kapan kapan kemarin aku udah mama mama siapa mama tetangga mama tetangga <laughs> nggak kalau misalnya nanti libur mama bisa bantu bantu ke sini katanya oh Dan aku minta tolong gitu mm -hmm. kalau ada mama lebih jelas ya takutnya gitu kan ya usahain jangan pergi jalan-jalan sendiri ya. iya ya ya ya. Maksudnya sama merucang itu kan. Hmm. Sama siapa? Pas lagi gitu. Katanya sih mama kerja cuman kalau dia bisa ambil libur katanya. Ya ya ya oke. Okay. Hmm. Telepon lagi aja. Telepon. Jadi biasanya aku uang operation gitu ya. Uang operation. Ah oh, iya iya. Terus nih merucang. Nanti aku hubungin kamu tiap hari. Hmm. Aku kasih kamu kerja, ya. Sudah hari, kasih apa? Metu ya. Kasih, kasih, <laughs> kasih dia, dia ada aja. Gimana proses kamu? Jangan ditanya lagi, sayang. Mingguan istri, anak baru lahir, dua bulanan hmm, Jangan ditanya lah, dari semalam gak bisa tidur. Oh iya, gak tidur sayang. Pas aku peluk Metu rasanya oh. tuh sedih. Sudah tapi kamu menutuskan kan? Bukan kali ini perusahaan seru kamu pergi ke Indonesia? Iya sih ya? Hmm Bukan dinas kota kan? Huh? Dinas? Hmm bukan dinas? Ya Ini namanya private business <laughs> Apa itu? Kayak itu dengarnya enggak enak loh. Private business itu buat jalan-jalan <laughs> Enggak, mau jalan-jalan Atau ketemu orang lain gitu Cewek lain gitu ya Enggak lah Hmm. Ternyata cukup deh Banyak kan kamu? Iya, aku juga suka apa. Di Indonesia kan ada yang kayak kaya. gini hmm. Jadi kamu pilih itu ya Aku bakal pilih makan nasi goreng Pecel lele Uh, iyalah uh. deh Nanti-nanti <laughs> pas kamu buat ke sana Iya sebenarnya agak berat gitu Tinggal merucang masih kecil apa lagi kamu sendiri kan? Hmm. Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu Iya, iya hmm. ya. Kalau aku sukses kan berarti emang Setiap kesuksesan seorang laki-laki Ada wanita di belakangnya hmm. Wanita dua kan? Dua wanita Dua wanita, wanita. Ya. bukan wanita yang lain ya Nanti selingkuhan lagi contohnya <laughs> Tapi untung dia masih Maksudnya belum ngejar-ngejar orang loh. jam kalau udah umur kayak enam bulan satu hmm. tahun dia kan bakalan ini kan ya ngerengek gitu yeah, yeah. pengen digondong papanya gitu pas udah papanya gak ada gitu wah takut takut yeah, ya nah, ada -ada. langsung dia acak-acak toilet toilet <laughs> <laughs> itu sama Desta kita kamu pernah hmm. ke Jepang hmm. mungkin meri chan udah bisa jarang ya enggak lah What? itu mukulaman saya oh. Satu tahun gitu, kan cuma bu ini beberapa bulan, tapi belum pasti. Ah, iya. enggak lah, setahun lah. Terus, siapa aku udah kayak gitu dong? itu kelebihan-kelebihan kayak aku enggak balik lagi Enggak lah, enggak setahun lah, satu dua bulan kali ya. Hmm. Hmm. Soalnya kan rencana kita pas udah selesai vaksin, selesai imunisasi ke Indonesia kan? Hmm. Jatuhnya, bulan-bulannya udah pasti kan? Iya, jadi harus pulang dulu, baru. Bawa kamu, pergi, meru Ah, pergi lagi Tepe Kalau itu baru jalan-jalan sayang Waktu itu ya Iya waktu itu, sabar-sabar jangan ya. sabar, sabar, sabar. hmm. nah, paspor udah ada, tiket udah tinggal pesan Kita juga punya cuti panjang Jangan sombong gitu. <tip> Itu cutinya buat Meru-Chan Iya, yeah, jadi Meru-Chan harus menari Menari, gitu Aku <laughs> asik asik itu. gitu nah, Cuma itu aja aku sayang itu uh, Kamu ketinggalan semua event-event acara-acara buat Meru Chang Aku ya, juga kan? masih bingung sayang Iya uh, Kalau kamu ngomong lagi itu rasanya makin berat buat ninggalin Meru Chang so, Soalnya kemarin-kemarin kita udah siapin buat hmm. apa festival Hina Masri, kan mm -hmm. Jadi, ada apa, bonika Heeh, buat Mbak gitu ya? juga. Terus, kalau pas, apa hari ikut seratus? Ya? seratus ya, itu juga ada acara satu niji gitu hmm, kan? Iya, iya, iya. Oh, yeah. okay. Nanti aku join lah dari Zoom. Oh, dari Zoom ya? Oke, okay, <laughs> oke. Okay. Kalau itu ya, aku apa aja, Mama? Oh. Aku... heeh, hmm. gue gitu. Yeah. terus ya ntar papanya ke sini ya? Iya Iya hmm, ya kalau ditunda nanti kapan gitu. Iya deh hmm. Iya Iya nggak bisa dapat dua ya harus pilih salah satu Iya salah satu ini kan buat keluarga juga saya Iya deh nanti kita bikin inamatsuri yang kedua aja <laughs> ah tapi nggak apa apa ya hmm. mungkin ya tahun depan aja Oke lah Papa berangkat dulu ya. <tuk> ya Oke. Okay. Ah, Terima kasih. Bye bye. Tadi berangkat dulu <delay>, ya. <laughs> mau oleh oleh apa? Jangan nangis ya. Jangan nangis, ya. Nanti ada mamis ini. Jadi anak yang baik ya. Uh -uh. Jangan nangis terus. <laughs> Tapi emang kerjaannya baik nangis. Lantuin <laughs> mama ya. Lantuin mama cuci piring, mandiin kucing kucing. <laughs> Cuci baju ya Nanti kita ke Indonesia bareng Ya? Hmm. Ya? <laughs> Bodoh amat ya Tanya yeah. Emang gue pikirin Susunya mana gitu? <laughs> susunya mana? susunya di depan tuh Sini hmm. ya eh. hmm. ah, Suka baunya itu saya ah, nanti aku gak bisa berangkat lagi apa uh, apalah yeah, ternakku yeah. jaga uh, mericang nanti kan ada mericang sayang iya hmm. nanti aku telpon iya. hari. tapi selalu ya selalu apa kesepian iya kesepian orang yang ditinggalin iya ya, aku juga pernah ditinggalinnya Bukan cuma orang yang ditinggal yang sedih, aku juga sedih saya Iya, iya, iya Oh jangan nangis ya, jangan nangis, papa ya. juga nangis deh Jangan aku nangis ya Aku tahan dong, uh -huh. jangan jangan Tengok ya Jangan nangis ya, nangis, <laughs> ya. Nangis, ya. Nangis, Lihat apa mana? Lihat nangis. apa aja Setia-tia Oke. Okay. Takut telat nanti. Iya yeah, takut telat, takut pesawat ya. Yeah. Oh, nanti delay. Untuk kalau delay kalau mau. Iya iya. Kalau, yeah, yeah. <laughs> kalau, kamu delay. kalau time, nanti repot Iya. Ya kan baik-baik ya. Iya. Nanti mencak. Nanti mencak. Cium lagi. Hai, ya hai, sayang hai, bye hai, hai, hai, nanti kita ketemu bulan depan hai, bulan depan! ya bulan depan hai, ya. Okay mas. Ya, saya. Mata. Hmm, kita ketemu lagi bulan depan ya. Oh, luka lagi saya. Luka kamu. Oh, aku gigit.